Baiklah sahabat setelah dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam minggu Tentu ada sebuah unggahan terbaru dari kakak Bilar ya, Masya Allah banget nih Kakak Bilar lagi mengunggah sebuah postingan video bersama ya Ini tentu kakak Bilar lagi ngajarin ibu Rosmaladewi, ibu Ibunda tercinta ya untuk menyanyi, Masya Allah banget Luar biasa kekiutan dari kakak Bilar ini mampu membuat kita tahu bahagia ya yang kita lihat Salvox sama kalimat caption yang dituliskan pusing, gua ngajarin emak gua katanya tuh, tapi ya mau gimana? Keinget dulu kecil gua nggak bisa apa-apa beliau yang ngajarin sehat sehat ya bu, masya Allah banget ya. Mudah-mudahan selalu bahagia pokoknya untuk keluarga Leslar. Dan kita lihat tersabet ya. Ada lanjutan caption yang dituliskan juga Mohon maaf ya guys Emak gua suka ngegas katanya tuh Eh kimochi apa cimori sih katanya tuh ya <guluh> Luar biasa persahabat ya Lepas sekali ketawanya si ibu kata Adiska Itu Masya Allah banget ya Ibu Ras Dewi juga Selalu membuat bahagia kita semua Alhamdulillah mudah-mudahan Leslar dan keluarga besar selalu diberikan Kesehatan dan kebahagiaan Amin dan selanjutnya juga bersahabat ya, perhatikan di sini kita merasa bangga bersahabat ya bahwa hubungan tidak lasti dan ibu Ros semakin harmonis pasal sahabat, ya Masya Allah, luar biasa! Langsung diperlukan persahabat ya, ibu udah tercinta dari kakak Bilar ini yang mana sudah menjadi ibu dari tidak Lasti juga. Mudah-mudahan hmm. sehat selalu, bahagia pokoknya untuk mereka. Amin, dan kita lihat di sini banyak sekali tanggapan dan komentar dari para fans Salah satunya dari akun Arana .24. Alhamdulillah keinginan ibu udah terkabul Punya mantu, punya hidang dude. Semoga selalu seperti ini Amin Luar biasa doakan yang terbaik Pokoknya para yang untuk Nenek Lesti dan kakak binat, Serta keluarga besar kita masih menunggu cirukan dari vitamin bahagia selanjutnya, tetap stay tune dan bantengnya channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terobbias selanjutnya. Ini dulu informasi di malam hari ini, bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar, dan terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.